Apakah emas akan terus tertekan? Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam konsisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi. Perhatikan, jika pergerakan emas bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1803,59 sampai 1806,93, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 20. Jika emas kembali bergerak bullish ke atas menuju level 1816.19, Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1.803.59, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.798.18. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 juta tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.